Oke, sekarang saya masuk di yang di chat ya. Secara cepat, saya akan baca chatnya. Sedruh tadi udah, kalau salah pejepit, hipertensi, habis sembuh dari bisa sembuh. Ya, sebenarnya gini: dari olah nafas dan segala ilmu yang lain nanti. Ya, karena kita baru ngomong olah nafas, jadi olah nafas dan segala ilmu yang akan kita pelajari selama dua minggu. Sasaran saya, utama saya adalah regenerasi sel. Regenerasi sel berarti sel diperbaiki. Sel yang baru dengan kualitas bahan baku yang bagus. Bahan baku yang bagus itu apa? Ya kalau protein asam amino yang sudah kecil-kecil difermentasi. Kalau lemak lemak yang tidak mudah membeku. Ya kalau secara agama yang halal-halal. Tanya Dokter Tansujen, Elisabeth Subrata dan yang lain-lain. Semua yang haram, itu secara medis ada penjelasannya kenapa tidak sehat. Jadi memang kalau mau regenerasi sel, yang kita sebenarnya mengalami regenerasi sel, sih. nggak usah olah, olah juga regenerasi sel. Tapi sel yang baru yang dibentuk itu bagus apa tidak. Sel yang dibentuk ini, yang baru ini, dibentuk dalam kondisi alkali. Oksigennya cukup. Proteinnya bagus. lemaknya Lemak yang bagus. Lemak bagus itu contohnya begini. Kenapa kita minum omega-3 minyak ikan? Coba minyak ikan masukin kulkas, beku enggak, enggak beku. Dia di suhu nol aja, di suhu empat ya, kulkas empat ya, enggak beku. Karena itu, ikannya hidup di bawah 1000 meter, di bawah laut, di bawah nol derajat, maka ikan memproduksi dirinya minyak yang dia akan bisa hidup di bawah nol derajat. Minyaknya bagus, enggak mudah beku. Masukin kulkas, enggak beku. Itu kita makan lemak yang bagus, tubuh kita, terutama otak yang banyak lemak ya, kalau yang lain kan air. Dibangun oleh lemak-lemak yang tidak tahan beku. Waduh, bagus banget hasilnya nanti. Dibanding kalau maaf nih, ya kita makannya lemak babi. Lemak babi itu taruh di meja, nggak usah di kulkas beku. Makanya nanti kita akan masuk pelajaran yang sekali lagi bukan soal agama haram dan halal ya. Bagian saya adalah ilmiahnya sehat dan tidak sehat dan bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa tidak sehat nah Itu nanti dalam rangka untuk membangun regenerasi sel, di mana sel-sel itu akan banyak diganti dalam program kira-kira 2 -kira bulan. Maka kita programnya 3 bulan. Supaya dalam 3 bulan itu sudah terjadi regenerasi sel yang cukup bagus, dan itu akan membuat penyakit lainnya sembuh nah Khusus saraf kejepit, nanti itu akan lebih banyak pengaruhnya dari senam stretching-nya. Saya berikan nama senam stretching, karena saraf terjepit kalau ini baru aja terjadi ya hanya dengan dua kali latihan aja boleh katakan sembuhnya itu udah kayak 90% gitu udah nggak terasa tapi eh terasa lagi ya nanti apa stretching lagi ini kalau ini sekarang udah masuk minggu ke-6 ini latihan saya dengan adik saya ikut gabung di sebuah program yang lain ya tapi stretchingnya tak ambil dari pelajarannya dia karena adik saya langsung laporan nih aku ya, Mas Ya, itu saraf kejepit itu ya nanti kita akan sampai di situ tapi itu sarah kejepit bukan dari olah nafas kombinasi olah nafas dan stretching posisi tertentu ya yang membuat saraf kejepitnya lepas tapi dibantu dengan uh, de conditioning dengan olah nafas saya lanjutkan lagi uh, sebentar ya